Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Bertemu lagi dengan channel youtube Edi Gunawan Official Kali ini kita akan mendengarkan Kalimat motivasi dengan tema Kalimat motivasi paling dahsyat Untuk membakar semangat Semoga kita semua Makin semangat dalam menjalani hidup ini Mungkin kamu tidak menyadarinya Tetapi Hal paling kecil yang kamu lakukan Dapat membawa dampak sangat besar bagi orang lain Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain Iri hati hanya membuat jiwamu gelisah Jadilah dirimu sendiri Merindukan seseorang bukan berarti Membutuhkannya kembali dalam hidupmu Kerinduan adalah proses kemajuan Teruslah engkau maju Dari hal-hal baik Aku belajar mengucap syukur Dari hal-hal buruk Aku belajar menjadi kuat Jangan takut mencoba Kesalahan adalah guru terbaik jika kamu jujur mengakuinya dan mau belajar darinya Jangan pernah merasa dirimu tak cukup baik Karena bagi seseorang, kamu adalah yang paling baik Dalam hidup, persiapkan dirimu sebaik mungkin Daripada menunggu kesempatan datang lebih baik kamu menciptakannya Waktu terus berjalan Belajarlah dari masa lalu Bersiaplah untuk masa depan Berikanlah yang terbaik untuk hari ini Jangan terlalu tergantung pada orang lain Bahkan sahabat pun tak akan selalu ada untukmu Jadilah pribadi yang mandiri. Sahabat adalah seseorang yang selalu membuat hatimu bahagia. Sahabat selalu membuat hidup jauh lebih menyenangkan. Ketika kamu merasa pendapatmu tak didengar, ketahuilah bahwa kamu tengah belajar tentang cara menghargai. Jujur pada diri sendiri, selalu ikuti apa kata hati agar kamu tak perlu menyembunyikan apapun dalam hidup ini tetap menjadi dirimu sendiri dalam dunianya yang tak henti berusaha untuk membuatmu berubah ini adalah prestasi terbesar dari dirimu jangan pernah iri dengan apa yang orang lain miliki, setiap orang punya masalahnya sendiri. Bersyukurlah untuk hidupmu ini. Bicaralah dengan hati, karena apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Masalah tidak. Kamu bisa menyikapinya Dengan sabar Dan dengan kelapangan hati Bangkitlah dari kesedihan Karena kesedihan adalah Proses yang harus dilalui Untuk menuju kebahagiaan Dan percayalah itu Tersenyumlah dalam mengawali hari Karena itu menandakan Bahwa kamu siap menghadapi Hari dengan penuh semangat Dengan semangat kamu pasti bisa Bersemangatlah dengan hati Agar semangat kamu tetap di jalan kebenaran Doaku hari ini Ya Allah Jadikanlah aku yang kecil ini menjadi berarti bagi sesama Agar kemuliaanmu selalu berkumandang